Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi stick PS4 yang saat sudah dikonekkan ke laptop atau ke PC Dan sudah terbaca juga gitu ya secara bluetooth atau mungkin secara kabel Kalau kabel enggak tahu juga sih bakal enggak bisa dipakai atau enggak Cuman kalau kalian pakai bluetooth itu ada kemungkinan enggak bisa dipakai ya Dan walaupun di sini untuk di bluetoothnya ini ada tulisan wireless controller Dan kalau kalian mungkin... Uh, go to settings gitu ya, atau ke setting dari Bluetoothnya gitu dan ini saya menggunakan Windows 10 dan saya rasa sih kalau kalian pakai Windows 7 atau Windows 8 sama aja untuk cara ngefixnya dan ya di sini juga kalian bisa melihat di sini kalian bisa uh, melihat di sini wireless controller connected gitu ya dan kalau kalian lihat di kontrolernya itu untuk lampunya tuh semacam biru muda ya atau mungkin biru pudar gitu dan kalau kalian pakai di game mungkin kayak game Lego gitu ya, atau mungkin game ya game-game Steam gitu kayak Naruto atau game emulatornya gitu kayak mungkin gameuji X, Yuzu atau PCSX2 atau uh, FPSXE itu saat kalian pakai nya gitu ya kan bisa ngelihat settings dan uh, di sini kalian ke Input gitu ya, misalnya ke konfigur player satu dan di sini kalian pilih yang input device-nya ini tidak terbaca gitu untuk kontrolernya dan seharusnya ada yang tulisannya X input controller atau apapun itulah ya dan nggak terbaca gitu nah sebenarnya cara mengatasinya kalian untuk konekin ya untuk konekin stick PS4 kalian ke laptop atau PC kalian itu kalian nggak bisa konekin gitu aja gitu kalian nggak bisa konekin uh, secara Bluetooth atau secara wireless itu nggak bisa gitu nggak bisa langsung Cuma kalau untuk kabel enggak tahu ya saya juga lupa juga sih jadi kalian harus pakai aplikasi yang namanya DS4 for Windows gitu ya atau mungkin DS4 Windows lah ya dan ini aplikasinya gratis ya dan mohon maaf saya nggak akan kasih linknya di deskripsi gitu karena takutnya nanti channel saya kena uh, strike gitu kena band sama kayak channel saya yang dulu gitu ya itu kagak-kagak kag kasih link gitu jadi tiba-tiba keband gitu dan ya kalian bisa cari aja di google uh, DS4 Windows gitu dan setelah kalian download kalian bisa langsung klik next atau apa gitu saya juga udah lupa juga sih udah lama tapi intinya kalian harus buka aja aplikasi yang namanya DS4 Windows ini kalian bisa klik kanan, dia eh, klik kiri ya dan setelah itu nanti akan bunyi gitu untuk uh, laptopnya gitu atau mungkin uh, ada perangkat yang masuk gitu dan nanti untuk lampunya akan berubah jadi biru ya dan kalau kalian tahu juga untuk di PS4 ya, itu lampunya itu biru gitu untuk uh, jalan ya, untuk atau mungkin yang untuk connect ya. Tapi saat kalian main game itu beda gitu untuk lampunya, misalnya di Last of Us Remaster itu lampunya itu warna hijau kalau kalian main dan di sini kalian sebenarnya bisa ganti sih untuk uh, warnanya gitu bisa kan ganti ke hijau gitu ya setelah itu kalian klik oke OK aja dan nanti lampunya akan berganti ke warna yang kalian uh, pilih gitu dan sebenarnya kalian bisa langsung main aja game kalian gitu ya kalian bisa mungkin kalian bisa langsung coba untuk di emulatornya dan seharusnya seharusnya udah langsung terbaca gitu untuk uh, sticknya gitu di sini kalian jangan stop gitu atau mungkin kalian exit karena kalau kalian exit nanti bakal balik lagi ke warna awal gitu untuk sticknya Yaitu warna Biru muda ya Biru muda Atau ya Biru pudar Kayak gitu Kalian cukup minimize aja Dan nanti akan jalan Di tray Dan kalian jangan keluarin aja Pokoknya Kalian minimize aja Nanti bakal masuk ke Windows Dan setelah itu Kalian bisa klik option Dan kalian bisa klik ke Settings lagi Kalian bisa cek Untuk inputnya Apakah sudah ada Atau enggak Nah, di sini kalian juga bisa melihat di sini ada tulisannya X input controller dan udah gitu setelah ada X input controller kalian bisa langsung mainin game kalian. Dan sebenarnya ini bukan cuman untuk emulator aja sih, ya, emulator Ryujin X di sini mungkin saya juga akan tunjukin di PCSX2. Di sini kalian udah bisa langsung main gitu untuk gamenya nya Di sini kita akan jalanin untuk game Shin Megami Tensei 3 eh ya. Di sini kita akan coba ya sih dan ya sebenarnya sih gampang ya untuk cara mengatasi stick yang tidak bisa dipakai ini. Dan udah sih gitu doang sih gampang banget sih. Kalian cukup tinggal download aja aplikasi DS4 for Windows gitu. Dan kalau kalian nggak pakai aplikasi DS4 for Windows ini, kalian nggak bisa sih. Nggak bisa untuk uh, pakai stick PS4 kalian tanpa aplikasi itu. Dan sini pakai ini button gitu kan dan ya yeah, udah di sini udah tinggal langsung main aja cuman karena takut musiknya kena copyright di sini saya akan exit aja ya dan udah sih gitu doang kalian bisa langsung coba di steam juga bisa gitu kalian bisa coba di steam kalian bisa coba ya dimanapun lah citra juga bisa ya saya main uh, emulator citra 3 ds gitu ya saya main pake uh, citra pake stick wireless dan saya main smt 4 dan enggak ada masalah sama sekali sih nggak ada delay nggak ada apapun dan baterainya pun uh, lumayan tahan lama sih dan udah sih gitu doang untuk cara mengatasi stick yang nggak bisa dipakai intinya kalian download aja aplikasi yang namanya DS4 for Windows gitu ya dan udah sih gitu doang untuk videonya dan teks watching bye bye